Diuji uji lagi dengan beberapa perkara uji yang paling besar pada waktu itu iaitu kena hijrah cuba cuba kita gambar katanya bila dengar macam ni cuba kita gambar katanya kita kena tinggal bombing kita hijrah kita, umuh kita segala kita kena tinggal bawa hanya di pergi ke negeri okay? jangan tak ini kena tanya ime di antara orang zaman dahulu dengan kita pada zaman ini Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Am hasiballadziina ya'maluun as-sayyaati ay yasbiquuna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 وَالَّذِينَ آمَنُوا ayat pak, siapa ayat lapih? Siapa ayat 7? surah al-ankabut. belum pada kita nak masuk ayat terjemuh ayat pak dan seterusnya kita tengok sikit dah sebab sebab boleh turun dengan awal surah ni uh, di dalam kitab asbabun nuzul bagi imam al-wahidi dia cerita di sini saya terjemah lalu dah Allah taala firman alif lam mim ahasibannasu ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yaftanun Allah taala firman alif lam mim patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami berimeh sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cuba eh. Jadi, ayat ini dan uh, maknanya alif lam mim dan ahasib nas Berkata al-Sya'bi, ayat ini turun sebab adanya satu kumpulan manusia yang berada di Mekah. Mengaku katanya dia, mereka itu Mengaku kata bahawa mereka islah Adanya Sebahagi Daripada sahabat Nabi SAW ha, Masa duduk Mekah dulu Terpaksa kena pindah Ke Madinah Jadi orang pada zaman itu Dia berasa cemah hati masa berak kalau sekiranya kena hijrah pergi ke Madinah, tinggal anak, tinggal Bining, tinggal Kijau. Tinggal negeri lah, kecepat mudah-mudah. Jangan ke tak? Nah, itulah. Orang di Madinah, hak masih Islam dah sedang-sedang duduk tunggu. Lepas tu, orang yang mekuh, duduk wayak katanya, kami berimeh, kami berimeh. Diuji tak lagi? Dengan beberapa perkara. Ujian yang paling besar pada waktu itu Iaitunya kena hijrah Cuba cuba kita gambar katanya Bila dengar macam ni Cuba kita gambar katanya Kita kena tinggal Bombing kita Hija' ah kita, umuh kita Segala kita kena tinggal Bawa hanya di Pergi ke negeri orang Jangan tak Ani kena tanya email Tiap di antara orang zaman dahulu Dengan kita pada zaman dahulu Allah tak ada apa tanya adakah manusia menyangka bahawa mereka berimeh sedangkan mereka tidak diuji sebab tu ayat ni kalau dia nak bubuh dia nak tajuk gapo pun boleh berlaku nak tajuk ime pun boleh nak tajuk soba pun boleh nak tajuk hijrah pun boleh boleh berlaku gitulah tidak diterima lagi iqrar i islam sehingga mereka itu hijrah maka mereka pun tobaik setengah-setengah tobaik tobaik tobaik daripada makkah pergi ke madinah didapati tengah-tengah jalan orang musyrikin makkah hak pasang hidup besi dah kepada orang islam pada waktu tu duk buat khianat lagi duk pergi sekak jalan bunuh dan sebagainya maka turunlah ayat ni alhamdulillah maka di di kapan eh? ditanda katanya ayat ni turun pada kumpulan oleh Islam yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah ning besar benda besar sekali yang berlaku dalam dalam dalam, dalam apa dalam ayat ni dalam masa tu ada juga sebahagia orang-orang kafe yang ikuti orang-orang Islam ni tam tip-tip sebab apa? nak bunuh orang Islam ni sebab orang kafe duduk kecek katanya kalau kita boleh bunuh orang-orang Islam maka berjaya kita dengan sebab tak si wik ugama baru tu duduk, duduk tersebar di Mekah maka Sebahagian daripada orang Islam hak hijrah tu nak dibunuh ada sebahagian mereka itu berjaya maknanya selamat tak kena bunuh maka Allah Taala pun buat turun ayat so lagi summa inna rabbaka lilladheena hajaru min ba'dima futinu Allah Taala ayat katanya selepas itu sesungguhnya Tuhanmu hey Muhammad bagi orang hak hijrah selepas daripada kena uji dengan ujie goto ujiega ni maka Allah Taala sediakan kepada mereka keampunan apung dosa dan tempat duduk yang mulia sikit lagi di akhirat. Ha adalah salah satu daripada sebab boleh turun ayat ni. Soal lagi. Berkata Muqatil Ayat saat ini, ayat mula-mula Turungnya Pada Seorang yang bernama Mahja Seorang Hamur Umar bin Al-Khattab Orang inilah, orang mula-mula Sekali dikalingi orang Islam Yang dibunuh Di dalam peperengi badar. Orang yang hak bunuh dia ni, iaitu ni, bunuh dengan anak panuh. Namanya, Ibnul Hadrami. Dia tinggalkan lah. Dengan anak panuh. Tak. Kenanya, mahja. So, orang hamba eh, ni. Tapi mati. Orang mula-mula sekali. Mati dalam peribadah. Maka, Nabi Perajaan, SAW, sayyidus Syuhada, mahja. Nabi Perajaan. Orang yang menjadi penghulu segala orang mati syahid Iaitunya Mahja Masya Allah Sebab Nabi tengok Anak panuh itu giknu Dada dia Sehingga mati dalam peribadah Dialah orang yang pertama akan diseru Dipitu syurga Di kalangan umat ni. Masya Allah So hamba ini eh, tapi mati dalam peribadah. Peribadah ni, supaya saya hidup rakyat dulu-dulu, Nabi biasa sebut, di dalam hadis sahih, katanya, orang peribadah tak masuk dengan aku. 300, 13 orang. Ataupun 300, 14 orang. Bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka, hmm. bila mahjak ni mati, lepas ada peribadah siap dah, Bapak dia dan isteri eh, Bapaknya, ibunya dan isteri Pakat pergi terkeh nak ambil mayat Pergi gitu tengok, tak ada air eh, Mahjak yang mati saat ini Maka Allah Ta'ala pun buat turunlah hayat ni. Katanya, ini adalah suatu ujian Suatu kesusaha Cuba gambar katanya Sore bining datuk laki mati hati dia berasal lagu mana ibu bapa yang dia sayi kepada anak, anak pergi mati berasal lagu mana ini adalah ujian daripada Allah sebab tu ayat yang kedua di dalam surah tulang kebut sebab boleh turun supaya saya baca saat ni ha, inilah lepas tu kita kiyah sendiri di dalam hidup kita yang Allah Ta'ala uji sikit sebanyak gotu gotu gotu gotu gotu sama ada ha, harta benar ha, anak kita orang keliling kita, tamnaing kita, khijaer kita, go tu Semua tu adalah nak uji imei kita. Pas kita jangan sedak sangat katanya, ah oh, kita orang berime Ah oh, kita ni Allah taala saya belaka sebab apa? Boleh doa amal dengan tu dengan ni. Yo, ya, kita mengaku katanya, kita boleh doa amal dengan amala tu amalan ni. Ini adalah suatu rahmat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu lagi. Imi kita nak kuat setara mana Kalau sekiranya Kita diuji Kalau tidak diuji Jangan Jangan duduk daduh Kita sebut katanya Kita sempurna immi Itulah Ayat belum pada ni Itu apa? Belum pada ni saya baca kepada kita Hadis Nabi Yang Nabi rakyat katanya Orang yang paling kuat sekali Kena uji Iaitunya Al-Anbiya Thummal Amthan ada sebahagian ayat katanya lepas pada tu orang-orang hak -orang pasang rong starah dengan nabi. Orang-orang hak -orang pasang keje Islam, bawa ajar Islam sapa kepada orang kena uji banyak. Patu summa salihun. Lepas pada tu orang-orang soleh, orang berjuruh orang baik banyak dia diuji. Uji dengan perasaan dia, uji dengan tubuh badan, uji dengan got, dengan harta benda, dengan apa, -apa banyak. Ah sebab tu kita Alhamdulillah. Dalam hidup kita ni siapa mati. Katanya Allah Ta'ala nak uji kita, siapa mati. Alhamdulillah. Allah Ta'ala raya. Wabalawnahum bilhasanati wasayyiat. Kami ujikan mereka. Dengan kebaiknya pun ada. Dengan kejahatan pun ada. Yang apa-apa katanya? Tuha uji, tuha wi kepada kita. Kebaiknya, gotu, gotu. Tuha sayi tak? Tak bukan arti tuhan saya dan bukan arti kesusahan yang Allah taala uji uji uji uji tuhan beci bukan tulah manusia yang selalu royak fa rabbi akraman fa rabbi ahanan nah bila tuhan uji dengan kebaikkan dia kata kenapa fa yaqul rabbi akraman akraman asal dia akramani iaitu nya Allah uji tuhaku memuliakan aku tapi apabila dia kena kesusahan dia kata kerana waliknya manusia dia katanya fa yaqulu rabbi ahanan asalnya fa yaqulu rabbi ahanani dia katanya tuhanku hinau aku Tuhai apa perayat kalla no no no no no kalla ni artinya bukan demikian itulah na no ayat katanya ngeraca ataupun kelo yang manusia seni, manusia susah bukan erti seneng Tuhan, kasih susah Tuhan bagi, bukan. Tapi sengaja Allah Taala nak tahu siapakah kuat iman dia, sabar dia dan dia boleh apa ni pecer, lawe kena duk kena bersuol dengan orang tu dengan keadaan ini, sampai kau dia mati. Itulah nah, InsyaAllah kita Bila pehaya ayat ni benar-benar Kita kena tok so'umur Dalam hidup kita katanya Kita Kena diuji dengan Beberapa perkara Alhamdulillah Masuk ayat 4 Yang saya baca saat ni masa pun Ada tak berapa minit dah Am hasiban ladhi la ya'maluna sayi'ati an yasbiquna Tu hai tanyu ayat ni Tanyu ni Tak ada nok kepada jawab pe Tapi nak nokwi penerengi dan penjelasan. Iaitu nya bahkan patuk ko orang-orang yang melakukan kejahatan menyengkor bahawa mereka akan terlepas dari azab kami. Ha nah, tu kalau dia kita kecek bahasa kapung bu ingat weh orang tu buat maksiat, duk buat zalim, duk buat karuk, mung dak katanya, mung lepas ko daripada aku. Tuha penggalia. Sama yahkumun. Họ mun duk lagu tu lagu ni lagu tu muduk berasa suk sana samran yang kamu boleh buat gotu, buat go dan sebagainya amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu maknanya họ mun duk seko bukan supa sebab apa? malaikat duk tulis aku pun tahu katanya muduk buat gapo hai manusia Allah taala ayat lagi man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laat Sesiapa yang percaya akan pertemuannya Dengan Allah untuk menerima balasan Ini turn kepada orang yang Rajin buat maksiat Dan turn juga kepada orang yang Selalunya ingin diingat kepada Allah Dan hari akhirat Maknanya kedua-dua Kalau dia ayat ini gi kepada orang yang buat maksiat Ingat mati itu Wey. Ha itu gitu Mungkin suka dia atas muka dunia Dia gali Munduk zoling, mungut ingat ke mati ziarah atik kubur tengok atik kubur tengok atik orang mati perhati atik orang-orang yang belong-belong pada mung yang besok buat banyak maksiat maka surprise sekali semuanya kena mati belakang beri juga peringatan kepada orang-orang yang orang-orang yang baik Sebab orang baik ni dia selalunya hati dia terikat dengan Allah dan nak jumpa dengan Allah. Itulah kita ada sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hidup mati, makan minum semua lillah. Wa inna ilaihi rajiun dan kita semua ni janji lalu ra inna sesungguhnya kami kepada Allah lah kami akan kembali. Sebab tu Allah Taala ayat katanya, sapa-sapa yang duk harap duk fikir dan duk cita-cita nak jumpa dengan Tuhan dia dengan Allah untuk menerima balasan. Eh? Apa? Fa inna ajala Allah laat. Maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syok lagi. Maknanya dah sapa hari mati, matilah. mung nanti dia sudah. Ha gitu. hei manusia semua Mu sendiri sudah dengan amalan baik, hak berjuru, hak mondat. Dan sampai masa mati, mu jangan nak bunuh diri kamu sendiri. Jangan nak khianat diri, ada yang di tuju retak. Jangan hidup sengaja nak bunuh. Sebab apa? ajal kita dia tak sampai, dia tak mati. Dan nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Akhir sekali wa huwa alim Allah bayak katanya dah ajan yang Allah Taala sudah tetak dah kena mati setiap yang bernyawa terutamanya manusia ni maka dan Allah jua lah yang amat mendengar lagi amat mengetahui dengar belako semua hok manusia dok kecek walaupun kecek rahsia kecek sorok dalam hati kau lah kau dengar habis apa tu apatah lagi al alim yang lebih mengetahui amat mengetahui isi hati dan benar-benar yang zahir hak manusia ada buat sama ada baik maupun jahat hatulah nah, nah lebih kurang apa yang saya baca kepada kita semua mudah-mudahan kita akan dapat hidayah daripada al-Quranul Al Karim wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyuna warahmatullahi wabarakatuh